serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar spesial info yang kita dapatkan persahabat ya Pertama, ini info penting banget nih Dan langsung dari Bunda Leslie Kejora mengingatkan kita semua warga Konoha jangan sampai lupa untuk menyaksikan hari ulang tahun Antv yang ke-29 tepatnya hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan Bunda Leslie pun ini meminta dukungan ya untuk semuanya, jangan lupa voting. Mudah-mudahan Lesti Kejora bisa tentunya memenangkan selebritis terkeren hut antv yang ke-29 Yuk sama-sama kompak ini langsung Bunda Lesti yang minta ya Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan Yang diberikan orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti Kejora dan Rizky Bilar Info ini juga kita dapatkan dari Antv langsung bersama dia dan disimak di kalimat info lewat caption yang dituliskan. Halo Antv lovers, ada Leslie Kejorani yang mau kasih ucapan selamat ulang tahun yang ke 29 Antv. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya. Tentunya doa serta harapan ini menjadi semangat agar Antv selalu memberikan yang terbaik untuk Antv lovers. Jangan ketinggalan. Nonton malam puncak perayaan HUT ke-29 Antv Indonesia Bangkit Sabtu 26 Maret 2022 di Antv. Tuh info lengkapnya ya. Kita doakan mudah-mudahan Legacy Kejora selalu sehat dan bisa menampilkan penampilan terbaik nanti di malam Minggu tanggal 26 Sabtu jam 18.00 waktu nasional tepatnya malam minggu ya kita akan tentunya disuguhkan vitamin bahagia lewat penampilan Bunda Lesti di acara HUT ANTV yang ke-29 Selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan info bahagia dari Leslar Metaverse Kita lihat aja persahabat diunggah Leslar Metaverse Alhamdulillah Leslar Metaverse mendunia juga persahabat ya Banyak sekali media-media luar negeri yang memberitakan soal Leslar Metaverse sahabat, ya. Ini patut kita banggakan Alhamdulillah persahabat ya berkat doa kita semua juga masya Allah yang tak henti-hentinya setiap hari men support, mendoakan, mendukung yang terbaik juga buat idola kita Kita lihat persahabat ya Ada dari Yahoo langsung mengabarkan Leslar Metaverse Peluncuran Leslar Metaverse di Indonesia Masya Allah banget ya Dan disimak juga di kalimat Gansan yang dituliskan Leslarian must be proud Kali ini, platform media online, Sekelas koin, Gap, Digital Journey, dan platform lainnya juga turut meramaikan berita mengenai proyek Laser Metaverse ini. Diharapkan proyek ini akan dapat terus berkembang dan menjadi proyek kripto terbesar di Indonesia. Yang dikenal hingga mancanegara, bangga menjadi bagian dari proyek terbesar di Indonesia, Leslar Metaverse Go to the Moon. Wah, Masya Allah banget ya, kita juga sebagai penggemar, sebagai tentunya pencinta Leslar, ikut bangga dan ikut bahagia sekali. Semoga Leslar selalu mendunia dan go internasional. Ke kabar berikutnya persahabat vitamin bahagia juga kita dapatkan siang hari ini langsung juga dari Bunda Lesti yang baru saja mengunggah sebuah postingan di igles pribadinya pasangan foto baby L yang sedang tertidur dengan Papa Bila. aduh Masya Allah banget ya ini vitamin bahagia juga di siang hari ini Bunda Lesti pun ini meneruskan sebuah kalimat Bundanya ditinggal tidur at Rizki aduh Masya Allah banget ya Duo lelaki hebat Ini sih luar biasa Banyak persahabat ya Tidur aja ganteng mereka berdua ini Masya Allah <gifat> momen ini pun diunggah kembali Atau diripun kembali oleh akun Lesti Bilartim Ada kalimat gazan yang dituliskan ututu tu Dua jimatnya Bunda Lesti Katanya tuh luar biasa Komentar pun banyak juga diberikan Dari para sahabat Lestlar Ya, ini dari akun Lollipop, Anuskor6678 mengatakan, Al-Fatih kayak bayi satu tahun, katanya tuh, Masya Allah Ada juga komentar lain dari akun Mama, Anuskornek mengatakan, Papa Abi capek semalam abis main bola, katanya tuh Ini sih luar biasa banget ya, vitamin yang selalu kita dapatkan dari doa kita, dan pastinya kita bahagia sekali